ini si dikaui ini nabi manhab ikan munawar yaitu yang disinari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala khidmat hab si munawar nyepang dimatang para ulama ini disebut ini kan si nabi abdu sunnah wa jamaah torek disebut torek najiyah satu jalan keberagamaan, si bisa nyelamat ke masyarakat larai kabih ya di cepat di barang dimatang 60 ulama maka kamu tidak ngerti pasukan ini kanjur nabim sebenarnya itu adalah ahlus sunnah dawe-dawe ayah kuwe jadi arti ini ini kanjur ini bin pasukan jurnal ahlus sunnah wajamah mau tidak mau suka tidak suka ahlus sunnah wajamah di dunia harus dihabisi di japan NU di Indonesia NU harus habis cara kita gue. kuwe seorang saja pikir dari tirangan nabat <tik> <tik> Gina komandan, korban terus kesel ya terus nyambung, tipe orang kesel ini. Orang-orang tiga, orang tiga, orang tiga, orang tiga, orang tiga, orang tiga, orang tiga, orang tiga, orang tiga, orang orang tiga, Anak mengenak mana? Nembarnya jimangan bajingan, nembarnya jimat. Orang kiai tembarnya jimangan ya kiai bajingan, lo ya. Apa yang pengen ketika kiai bajingan, apa boleh sampean? Boros cerai perahu perasa terus teman. Bahkan juga terhadap Abu Sudawal jemaah. Bahkan juga terhadap Abu Sudawal jemaah. Bahkan juga terhadap nak sudah dilakukan secara rekayasa, secara masif, secara masdur, mesti kenal, secara sistematis. GNU lagi dikebiri tapi ditolongnya Gusti Allah. Sebab NU buat pasukannya Gusti, pasukannya Gusti, pasukannya Gusti. Dia ingin kupet singkets ini membendung orang lain. Poros jerik, pernah mau poros Apa? Sejak prosedur-prosedur NU dikusukan bangsal membakar bendera tauhid, bangsal anti-Islam, bangsal duduk Islam, ngomong orang tua otak, <laughs> bangsal itu anti-Islam, bangsal itu NU, di mana Islam, NU si Blue Doodle, yang namanya NU terlebih Islam, benar-benar hati ini, mereka ingin, ingin, ingin meniru NU secara Islamik, orang oh, <tuk> elek-elek. angker sih bener angker orang bisa niru aja ngeleng elek ngalem panjangnya orang bisa niru kanjeng Nabi dialeng kanjeng Nabi ini milong NU di perintah soal alatan matkorosul ngaleng kanjeng Nabi sebab potongan sampen orang bakal bisa niru nih orang bisa niru aja ngeleng elek ngalem kayak NUAPI nih niru orang bisa dialeng kayak bisa orang bisa niru kalau elek-elek. ini Ketan jenget, demen makan jenget napi. Nilukan jenget, potongan sate. Ngalem, ngapa makan jenget? Demen jenget, sembarangan dari Jumat itu ini seorang ngalem, Sebab apa? sebab potongan sampai nilukan jenget, orang tak bisa, orang tak bisa. Potongan gak ngerasa enggak yakin kan jenget. Tapi yang selaku esok nilukan jenget. Kukamu pun dempep neng sate, sembarangan pun yang bisa. Kau mau pun bisa, Alat mancing lain, short mania, maksudnya short mania itu. Orang benar benar tuh, mudah lah ya, berbeda kali, barang sampai ya. Dibuang ban, karang bolong, itu gak direlok hidup. Angker nyampe putung nih, putung lancip-lancipnya ditaruh nih, tengah bu. Sampai kok lancip-lancipin nih, kok aneh sih, putung sampai putung. Mantap ya, sobat, kalau semuanya kok gede, kalau semuanya lancip-lancipnya kali itu, kalau oh, itu mulai saya nggak ngerti yang yang ngerti, ngerti. rampung, prakteknya bilang-bilang Langgarnya ngomong kodu, ibu-ibu ngemek kudu tapi ibunya punya susah terus sama. Lempar jadi kan bisa nirukan jadi nggak bingal. Nggala. Nggala. Merehaban, angga, nuwasa, ya, kohiroh, daing. Nggala, nggala, nggala, nggala, nggala. Nggala, nggala, nggala. Nggala, nggala, nggala. Nggala, nggala, nggala. Nggala, nggala, nggala. Gus nggala, nggala. Nggala, nggala. Nggala, nggala. Nggala, nggala. Nggala, nggala. Nggala, nggala. Nggala, sih Gus nggala. Nggala, nggala. ya nggala. apa? nggala. Nggala, nggala. Nggala, apa? Nggala, nggala. Nggala, nggala. Nggala, tapi yang gemelah sampai kudu barang-barang dari kancane. Bis orang apa sampai nggak menetap kancana berkamer-kamer muasal kekuatan kocokan teh. Aa, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, orang a, terus jenenge jengane sholahat tunjukkan temen sehingga temen orang kudum lebuahkan lo kudumun bisa nih orang lebuahkan malah ini sampai anda belajar quran bareng hadis aja langsung nih quran aja langsung hadis belajar jurnia disit belajar naqrus orang disit ya sampai kudumannya sampai ini langsung hadis paling langsung kasih quran lagi akhirnya jenggot di galak naqnuang akhirnya jenggot iblis mana-mana gimana waktu itu? pekerjaan oh, coba yang kecil aja, aku kalau diusir apa sih? Yaitu para cewek, akal para sedulur, sedaya, namun Yaitu para perahu, para namun para Orang kal. perlu Cina, akal rumah Cina, cina rumah Cina, cina rumah bahasa cinta rumah Cina, bahasa rumah tapi bahasa rumah Cina, Bahasa cinta Cina, cina rumah orang cina rumah bahasa cina kok, Cina, cina rumah Cina, cina rumah Cina, cina rumah Cina, dengan anggur Cina, cina rumah Cina, cina rumah Cina, cina rumah kata cina rumah Cina, bintang rumah Cina, cina rumah Cina, cina rumah Cina, cina rumah Cina, cina kito pun presak koyo disambet bintang lintang opo sih bolan bintang kesasar koyo ya buah gimana moten ada gunung akan kudu api mana kita mlaku gemloro terus lautan akan kusub banget baru bareng bepenet ke bareng lautan jadi protes terus ini butuh bahasa-bahasa biasa Bukan bahasa logika Ujur di akal dari ujur di akal, -akal. Ini adalah bahasa cinta Timbangannya hati, duduk akal Ini timbangan akal Ini protes Iya sih, butuh sih Sampai orang ngerti konteksnya Konteksnya bahasa cinta Hati, duduk akal Menurut orang demen ukurannya hati, duduk akal Selagi duit hati, bagian cakep Orang bisa ngomong Orang-orang kurufet -orang tetap masih duit demen-demennya Sampai apa-apa Masih dua hati paham? paham Murah-faham sih, bening? Murah-faham, mantul-mantul, beh, bahkan. Itu barang sampai barusan. ini, aja ya, ini pih, paham? Ya, ini sampai Walamma أَرَادَنَّهُ إِذْ رَسَعْتِ قَدِيْهِ الْمُحَمَّدِيَّ وَإِذْ هَلَظَ Tampak-tampak membingungkan Udah gak ngerti ya Ini Imam Jafar Al-Bharzan Ini sastrawan Inggil Ini sastrawan besar Kaya danir Rendra, berarti Puisi ke jubulan menjaring matahari Oh ampun, matahari dijaring Perasaan nyobis jaring Wak lele, wak danir itu dijaring Matahari itu dijaring Ini yang salahnya cukup sastrawan Yang salahnya anaknya sampai ke kurek dari atas Bikin apa-apa? Naukulauuuu Ilaa maqallihi minu sadafati amina Minu sadafati amina taz-zuhriya Nggak usah maksudnya sadafah? Sadafah ini purohim Kenapa rohim disebut sadafah? Ini disini disebut majah Majah saya apa, apa? Kudut aja pisih sampe ya Orang ngerti ini sekarang di rumah sampai beres menurut barangkai temen <tik> umma <tik> Diangkat guna umum melimus pohon senada orang ngerti selama masa nitung cukup tinggi <tuk> orang ngerti apa sampai mau sesuatu di kami. Rasul di jalanan kamar di wajah orang di jiwa empat tahun, empat tahun, empat tahun, Ragis, ini berkata di makam dia, kayak orang biasanya baru marah mungkin Ingin aku baca, dari ini orang bisa niru nggak? Nggak? Ini sampaian demen <verstehen> nggak? <çıkt> Lo tahu yeah. nggak? Demen karena takjub tapi demen karena orang geleng solatam. Cibog demen karena takjub tapi orang geleng ngalem Nih yeah. orang yeah. bisa yeah. ngalem yeah. orang geleng, apitnya aku baca. Sengapi Kong NU, niru orang bisa ngalem, bisa, di nol, dan ini sampai niru orang bisa demenikan jin nabi. Orang demen ngalem jin nabi sampai di dalam India. Lengkung pacar India tadi pacaran, demen ngalem terus. Di nol, dan kongking dia itu hancur, dua pacar-pacar lagi temen, jadi wong India dialem terus pak.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 yang benar-benar semuanya seperti kunjung, ada saya dawa kayak buntutnya kucing. Ini punya kantin kayu jep, sapi celaka kandil, so centong beri pade lolo lolo kayak ukuran tok masuk, kasih patok lalu keting jangkodok. Begitu, kemudian kemudian cumur, masya allah, untungnya rapih kayak gabun, di alat mim pacaran mulai bangun, ganjilnya kayu entok lagi melakukan, kita kaya gue lah. Ini percaya itu nih nggak ngalem gangga, I said yeah, No, no, no, no.